Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Les Lord. Dimanapun kalian berada kembali di TV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar bahagia pastinya Seputar idola kita Lesti dan Rizky Pilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan channel klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik dan pastinya vitamin-vitamin bahagia Seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada kabar yang sangat membanggakan dan sekaligus membahagiakan warga Koroha semuanya Kali ini dari... Indonesia ya. Ini mengabarkan bahwa Rizky Bilar Alhamdulillah menjadi aktor of the moon Wow Aktor favorit bersahabat ya Masya Allah Di pemeran cinta karena cinta Alhamdulillah Bapak Bilar Dinobatkan sebagai aktor of the moon Bulan ini Kita simak di kalimat caption yang dituliskan Kalau bulan lalu Sang istri, yaitu Lesti kejora yang jadi aktris of the moon Kali ini ada Rizky Bilar Sang suami yang jadi aktor of the moon Pria ganteng lahiran 12 Juli 1995 ini udah banyak memenangkan Beberapa award loh, gak cuma award dalam acting Tapi award dalam menyanyi juga di kantongnya Rizky Bilar Gimana? Berbakat banget kan? Pastinya karena semua bakat yang dia miliki yang membuat akhirnya Rizky Bilar menjadi aktor of the moon bulan ini. Wow, bangga sekali ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dukungan dan doa selalu diberikan ya dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Banyak juga nih ya tanggapan yang positif yang diberikan. Ada tanggapan dari Nolan, underscore Mozart, mengatakan, "Masya Allah, cocok bingit." Or Papa Abang L Tuh cocok banget ya Kita doakan selalu mudah-mudahan Selalu sukses Selalu bahagia dan apapun yang dilakukan Selalu diberikan kemudahan Amin Kemudian persahabat kita mampir ke Unggahannya Bang Haris Friza 6 jam yang lalu Memposting foto dengan gaya rambut terbarunya Dan ada sebuah kalimat caption sebelumnya persahabat Yang dituliskan oleh Bang Haris Pertama kali seumur hidupku, hahaha, look at, manu hair. Bisa dibilang ini membutuhkan keberanian yang dikumpulkan dari tiga bulan lalu. Sontak nih, bersama ya. belanja di postingan Bang Haris ini, ada tanggapan dan komentar yang diberikan oleh Rizky Bilar Papanya Abang El. Papa Pilar sini mengatakan, jangan deket-deket dulu sama gua. Entar negara kita segrup boyband. Wow. <gup> ini sedikit banget ya. Dan akhirnya... Mereka ketemu juga dalam satu acara Tepatnya di acara pembuatan video klip terbarunya Kacepti Akhirnya mereka berdebat juga nih persahabat ya ah, Masya Allah banget ya Dan Mbak Adi Sky sini menjadi penengahnya Masya Allah pokoknya seru banget ya Kalau trio Gatsrek sudah berkumpul Kita happy dan selalu dibuat Tetap bahagia pastinya Oleh idola kesayangan kita postingan ini pun, persahabatnya banyak tanggapan yang positif juga yang diberikan. Dari akun Herma Modiste, disitu mengatakan, Persahabatan yang menyenangkan, semoga selalu rukun ya, amin. Doakan yang terbaik ya, mudah-mudahan selatu rahmi pertemanan Rizky Bilar, Haris Riza dan Ariska ini tetap terjalin dengan baik. Kita bahagia sekali melihatnya, dan selalu rukun untuk mereka, amin. Kemudian persahabat kita ke kabar selanjutnya. Ini ada momen spesial, membahagiakan sekali juga untuk warga Konoha. Saat di vlognya Papa Bilar, ini ada sebuah pertanyaan, persahabat ya kepada Papa Bilar. Saat ditanya siapa sih penyanyi favoritnya Kak Bilar? Gercep banget ya Papa Bill. Ini menjawab itu adalah Teh Ocha. Sebagai penyanyi favoritnya Papa Bilar, masya Allah banget ya. Kenapa nggak Lestini ini? itu hanya penyanyi favorit kalau bunda lesti itu adalah wanita terfavorit kata papa bilar ya masya allah ini sejajar dengan ibu rosmala dewi itu yang disampaikan langsung oleh papa bilar luar biasa ya dan wanita terfavorit rizky bilar adalah lestiani sejajar sama ibu rosmala dewi waduh masya allah banget ya bahagia dan selalu bangga dengan ucapan-ucapannya papa bilar mudah-mudahan Selalu menjadi imam yang baik Selalu menjadi tentunya, Kepala rumah tangga yang baik Untuk Lesti dan Abang El Amin Dan disimak juga persahabat Di kalimat caption yang dituliskan Oleh akun Anas diting Dan wanita terfavorit Rizky Bilar Adalah Lestiani, Sejajar sama Ibu Rosmala Dewi Aduh luar biasa pokoknya Bangga sekali Semoga persahabatnya kita juga selalu mendapatkan kebahagiaan yang selalu disuguhkan, yang selalu diberikan oleh idola kita ini dan tentunya harus selalu mensupport yang terbaik untuk Leslar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangin mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh